Assalamualaikum juragan, ketemu lagi di sini dengan juragan-juragan. Kali ini kita akan coba membuat satu umpan putih yang lumayan klasik ya, <tuh> artinya sering digunakan. Itu umpannya, bahan-bahannya, sini saya coba pakai dua butir telur ayam, telur bebek juga bisa. Terus ini ada, <tuh> ini ada umpan jadi amis wangi ya. Saya pakai yang amis wangi ini dari dalam, mantap ini <tuh> terus kita pakai. Lengkong, sadar kita pakai santan karai juga. Hai, santan apa? terus kita pakai lampu kacang kita, kita pakai perangsang ini, uh, ini ucup Wisman, nah, kita pakai dikit aja. dan terakhir nanti kita akan tambahkan EO ya, kecil atau katsuwo atau biasa disebut juga dengan sunbel, oke? Okay. kita mulai racik Oke, ganti kita mulai. Ini kita mulai dengan umpan apa ini. Teksturnya lembut. Hmm, terus kita coba kita coba kasih ya. ini perangsang dan ini tidak banyak banyak maksudnya si ujung sendok teh ini nggak muat nih jadi kita pakai ujung ininya aja ya aja nggak usah banyak-banyak kan ini ya Listornya ini semerany Ini. Wangi ini. Kan? Ini. Ini. Ini. Ini. selok atau tiga selok dan terakhir kemudian santan santan kara juga kita masukkan Ya. Hasilnya seperti ini, dan ini akan kita kukus selama 10-20 menit, ya. Oke, kita kukus dulu, kan? Ya, oke, kan? Nah, ini umpan hasil rebusan. Ya, kita sekarang tinggal campur dengan Sambelnya Oke, kita buka dulu, kan? Oke, kita, kita, kita, kita campur, kita campur ke -cangcar, ke -cangcar, ke -cangcar. Kita pakai semuanya aja nih. You know. Ini sudah lembut, jangan <tuh> terlalu keras juga, karena ikan masnya suka yang keras-keras. Ya, -keras oke, cukup. sekarang kita masukkan kembali ke dalam. oke okay, tinggal lubangin ujungnya sek jadi okay kan? nanti di empang ini bisa ditambahin dengan protok lagi atau protoknya buat sebagai cocok Oke okay, selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh